Oke, okay, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama channel saya di sini Awir Official. Salam otomotif, salam satu hobi. Nah, kali ini alhamdulillah terjual satu unit HD 125 PS. cold diesel. 1 juta nih ya, edition Mitsubishi ya. Oleh Bapak John. Kali ini kita akan penyerahan BPKB sama stnk agar Terli terlihat real di uh, para viewer atau netizen yang berada di luar sana. Oke okay, pak, bukti PKB nih sama stengka. Oke, okay, deal, deal pak, yeah. deal Silakan pak, ter terima. Oke, okay, terima kasih banyak ya pak ya. Oke okay, kali ini saya akan uh, mereview apa, -apa sajakah yang telah kami perbaiki khususnya di senggala motor ya. Kemarin bagian bak belakang dalam proses pengecatan dari di next hari ini akan berangkat di daerah kawasan Bukit Tinggi oleh Bapak John kita review sedikit Pak kalau boleh tahu dari mana dapat informasinya Pak dari channel sanya... awir official ya Pak ya Iya ini sebagai salah satu contoh untuk memudahkan konsumen dalam hal jual beli mobil kantor sesuai dengan apa yang kita review ya Pak ya kira-kira kesan seperti apa Pak ya, memuaskan lah memuaskan jangan lupa di subscribe channel ini ya Pak ya Oke terima kasih banyak Pak Silahkan, Pak. Semoga mendapatkan sebuah keberkahan, Pak. Hati-hati <laughs> di jalan, Pak. Bagi yang belum subscribe, silahkan untuk di-subscribe channel ini. Pak John, di bawah unit kaya lubuk. Alung atau Bukit Tinggi, Pak? Bukit Tinggi. Ya, hati-hati, Pak selamat sampai tujuan pak berangkat juga kantor kita 125 PS yang kita review kemarin itu daerah kawasan Bukit Tinggi sesuai dengan kesepakatan kita melakukan job beli ya terima kasih banyak semoga bapak jadnya saat selalu dan dimudahkan rezekinya Dan kali ini ada masih ada unit 1, 2, 3, 4, 4 unit Dan satu lagi unit baru datang Bagi yang berminat silahkan saja dipinang di sini ya Saya Borneo Tun Muda Yuma Melia Dan Super HD66 Super HD66 Dan cold Diesel 110 PS Yang tinggal di unit Singgalang motor Jangan lupa di subscribe channel ini ya Terima kasih banyak, see you next time.